Spesialis itu merupakan posisi yang fokus pada strategi pembuatan konten digital yang kreatif dan menarik untuk berbagai platform media sosial suatu perusahaan. Jadi, ada kata yang saya bold nih, strategi. Nah, jadi idealnya social media spesialis itu ranahnya fokus pada strategis gitu. Jadi, biasanya dalam suatu perusahaan yang mungkin perusahaan besar atau menerapkan posisi seorang medis spesialis ini pada tempatnya dia akan memfokuskan uh, pekerjaannya pada tanah strategisnya gitu jangan takut mengambil resiko gitu. jadi uh, kalau teman-teman uh, belum punya misalnya belum punya uh, uh, apa namanya uh, peralatan peralatan yang mendukung perlengkapan yang mendukung misalnya teman-teman uh, uh, mau mengembangkan uh, konten-konten di Instagram atau di YouTube itu jangan ragu-ragu uh, untuk menginvestasikan uh, apa yang teman-teman punya uh, untuk uh, apa namanya membeli alat-alat ya gitu biasanya orang takut ah uh, gua ngapain beli laptop mahal-mahal atau beli kamera mahal-mahal uh, nanti gagal gitu ya, jangan berpikir gagal dulu pikir gimana nanti sukses gitu nah uh, maka dari itu uh, kita bisa uh, berani mengambil resiko gitu jadi kita berani berinvestasi uh, untuk membuat uh, portofolio kita di media sosial lebih bagus dengan alat-alat yang lebih proper. Gitu. <SILENGALAN>